sifat inilah, ini teman-teman teman itu -teman, teman guys, nelfon selalu kayak gitu. Aku lagi buat video nggak tahu. Sebab teman-teman semuanya tidak hobi ke YouTube guys, cuma aku yang ke YouTube. Ini loyangnya, dia adalah loyang. Saya akan Masukkan ini, oh, minyak biarin aja. Minyak enggak apa karena kita akan susunya itu susah. Ini ya, kita akan masukkan goyang. Minyak ini namanya korma. Buka seperti ini aja guys Jadi mereka buka buahnya kayak gini guys Kita akan susun ini guys Ini kalian dekat sendiri ya. Saya akan susun seperti ini lalu ini kamer ini namanya guys ini namanya gue tahu ini namanya ini namanya korma. Ini korma, lalu kita susun. Jadi, gulanya ini adalah dari kurma, teman-teman. Hmm. Setelah itu, ini semuanya, ya. Ini korma udah ini kan udah ada tamir itu semua masukkan ini guys ini namanya grupa kalau kalian mau grupa boleh kalau nggak mau ya udah nggak apa tergantung selera masukkan grupa sisa ini diparuh di atasnya seperti ini guys kalau orang-orang nggak tahu bagaimana caranya tapi saya seperti ini majikan saya sukanya ini ini cara majikan saya guys bukan cara saya kalau cara majikan saya begini sampai tamirnya ini tertutup kenapa saya langsung parut seka gini nggak diparburu langsung dia di di dianu dipiring karena nanti soalnya ini kan tah intu ini kan aji nah ini takutnya nanti dia lengket Jadi ketika mau dimasukin langsung parut. Jadi kan dia merah satu sendiri masing-masing Mudah enak guys. Ya, enak ini dia hasilnya, guys, tapi agak apa namanya tuh, agak terlalu masak gitu ya. Tadi saya sambil nyuci-nyuci, jadi saya lupa, guys, tapi bagus kok ini, nih namanya ini namanya biskuit tamer oke okay. nah buat kalian yang mau buat simple kan? tidak ribet tidak susah gitu enak tau kenapa apalagi di musim dingin kalau musim dingin ini orang Saudi suka makan ini guys